langsung kita meluncur ke gamenya wup bentar ayo langsung ayo kita main gamenya ini nama gamenya Porcelain Talos kalian bisa dapat di, di steam banyak kok nih kalian bisa download dimanapun <tuh> grafiknya bagus banget ya coba gua belum pernah mainin nih gua tahu nih game apa nih once upon a time One Time oh. ada filmnya dulu guys okay. mm -hmm. The Witch The Witch itu apa namanya ya macam penyihir dukun but money was not her goal what she really wanted were special items. Oke, okay. susah so ngerti aja sih gue sebenarnya ini mah. So she needed a janitor to let them do the dirty chores. The witch went to her garden and picked up a porcelain garden gnome to do this chore for her. My my, perfect. Lala ketawa dia. she desired holy moly what was that my sweet child go on now go go get the items i i have to steal? You're not stealing anything. Okay, kita disuruh nyari item ya guys ya gua nggak tahu tuh item apa yang maksudnya itu itemnya seperti us, apa maksudnya gua nggak tahu free. <laughs> freedom She's a witch after all. <laughs> Oke. Okay. Panih-panih, yuk, yuk. Huri-huri ah, aja nih, huri-huri. Apa itu? Hurry, hurry. Oh, ini benar kan ke sini? Ini kita ke mana nih? Pad Oh ini kita kurcaci. Terus disuruh ngelawan penyihir tadi kayaknya deh. Kita di rumah penyihir ini ceritanya. Disuruh nyari item. This door can be open. Maybe there another day. Another way. Disuruh nyari jalan lain guys. Mana nih? Oke okay, ke atas ya. Oh iya itu ada tangga-tangga ya. Langsung aja kita ke atas. Sama sekali gue belum pernah ini nih gue tadi baru download banget. Apa nih tulisannya? curtain object R climb press C2 enggak kelihatan apa sih? Climb. Oh, kita kalau mau naik tangga harus pencet C. Oke. Okay. Oke, okay, apa sekarang kenapa tuh nyala nyala tuh? Kayak topinya dia. Apaan tuh? ya Pak. left shift turun. Oke, okay, lari shift. Oke, okay, ngerti gue sekarang. Coba kita ke situ dulu ya, bisa nggak Oh, bisa, guys. Guys, bisa, guys. Gokil. Oke, okay, kita dapat item topi satu warna biru. Nyala-nyala topinya ya, kayak topinya Harry Potter, guys. Perlu lari ini bisa lari ya barang apa nih curtain object can be thrown Press left mouse button to pick up the object oke okay, kita kalau mau ngambil sesuatu barang harus oke okay. kalau mau ngambil barang kita harus mencet mouse oke okay, paham terus apa lagi nih ini apa ya gambar apa ini ya di atas itu di tengah tuh gambar apa itu ya oh ini mata gambar mata visibility unseen tidak terlihat wondering masih aman looking terlihat run kalau merah lari oke paham kita mencet apa ini CTRL anjir itu dia cu and bring the oke okay, kita disuruh nyari lah ada dia guys musuhnya oke bye bye anjing kita nggak boleh ketahuan dia ceritanya nih kemana lagi nih atau Wah ini bisa dijatuhin ya oh bisa bisa kai bisa Ma. lah nggak kelihatan ya anjing panik gue Cuk. gue pikir ketahuan gue Musuhnya tuh semacam vampir gitu ya, giginya panjang, Cuk. Giginya panjang, Guys. Uh. Mati ini. Enggak ya? Oh, enggak. gue pikir mati lu lompat dari atas. Ini kita kemana mana, Cuk? Oh. Paham, gua paham. Coba ini bisa didorong kan? kok oh, bisa ditarik oke okay. kita taruh sini kita lompat kurang anjir gak bisa cuk gimana caranya ya tuh ada item lagi di atas cu ada topi gimana cara ngambilnya ya tapi bajigur bajigur dapat cu. Tetap nggak bisa, Cuk. Oh, bisa ternyata. Oke, dapat item lagi. Dapat dua topi. Butik oh, lu ngencurin barang malah ketawa ya, anjir. Wah, ada dia, Cuk. Kubur semacam vampir gitu loh dia loh Lari. Ih, ketahuan, ketahuan. Cuk. Oh, enggak. Slow. Slow, bro. Slow, bro. Slow, Dia udah masuk kan? Oke, okay. sekarang ke atas kita nih berarti ya buran buran keburu ada dia lagi cuk ada dia cuk tenang dulu tenang anjing ini game apa sih ya ngeri banget cuk ini cuma jalan-jalan doang kita gitu, anjing gak jelas hampir PP ini hmm, ternyata jalurnya kayak gini guys kayak gini jalurnya guys jalur Kurcaci ya kalau zaman gue kecil dulu namanya bukan kurcaci tapi liliput ada gak sih yang anak-anak 2000an nonton gak sih liliput itu semacam kayak apa ya tuyul dan bakyul gitu-gitu tuh